Saya mau jalan-jalan menuju wisata Sendang Martina. Lokasinya ada di Desa Plaosan, Wates Kediri. Saya sekarang posisinya ada di depan wisata Dunia Kendi. Lokasinya ada di Desa Wonorejo, Wates Kediri. Oke, Lur. Selamat menonton. kata Arjuna water park oh, Kalau yang ini, pom bensin Bondo Wates Kediri, Luhut. Tempat ini buat tongkrongan para goresan pas hari minggu pagi lur. Namanya Bundaran Wates Kediri. ombensin jajar wates kediri lu. sekarang posisi saya menghadap utara lur jalur pelosok laten pare berhati-hati Lur juga dikurangin kecepatan naik motor maupun mobil tikungan rosi alias tikungan tajam sekarang saya ke kiri Lur arah lokasi wisata Sendang Merkinah Desa Plaosan Wates Kediri Masuk Desa Plaosan Wates Kediri lur. Kalau ada acara Karnaval, juga Sound DJ, besar-besaran, lokasinya ya di sini lur. Kemarin saya juga ikut buat konten di sini. Pas lagi hujan deras, saya maupun orang-orang juga berteduh di Masjid ini lur. Perempatan Jalan ini kalau lurus terus menuju pom bensin Bondow kediri yang tadi lur. Sekarang saya belok ke kanan saja arah lokasi Sendang Merkina. Saya sudah sampai wisata Sendang Martina, tapi saya tidak mampir lur karena saya mau pulang. Dulur-dulur, kalau mau jalan-jalan ke Wates Kediri, mampirlah ke wisata Sendang, wisata Jembangan, wisata Alaska, wisata Dunia Kendi, juga Kalasan, juga wisata yang lainnya. Semuanya lokasinya ada di daerah Wates Kediri, lur.